Halo guys, balik lagi channel gue Chris Guta, channel GASEL guys Gue akan lanjutin triak lagi BTOB, gue lagi seneng-senengnya sama B2B BTOB mulu gue, B2B Ini judulnya Encore guys, dari channel resmi lagi guys ya Official video yang judulnya Encore, ini track nomor 13, ini kayak penutupan outro soalnya guys. Oke, okay, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepet. ini gue makin suka guys, kenapa? karena teman-teman dari Melody juga bilang ini uh, mereka kompos, produce sendiri guys ya dibantuin sama beberapa sound engineer mungkin guys tapi gila sih, maksudnya secara ide, masukin unsur-unsur tekstur, ornamen dari masing-masing instrumen, menurut gue sih apik sih guys jadi gue penasaran nih sekarang outro and core track no.13, B2B, ceplok organ oke, buang saya dibikin biar sama grand piano ya ada chop wow suara ya tetap ya fight me ini bass nya dipakai juga non static guys ya doooong boooong gitu jadi dia nahan aja terus guys jadi nggak bener-bener nggak ada release nggak ada sustain gitu Nggak gitu guys ya doooong tahan terus nice tebel jadi Transisi pakai chime juga ya. Dan dia bener-bener pede, guys. Ya. Bener-bener pede dengan dia punya suara masing-masing, guys. Karena kalian bisa... apa? Perhatikan nih, guys. Maksudnya, suaranya upfront banget. Reverb tuh nggak terlalu banyak. Delay juga nggak terlalu banyak. Jadi, ini kayak... Bener, bener natural di depan, guys. Sedap sih. Wow! Oke. Okay. Hmm, organik lagi, drame kan? Oh, blend Fade In, nice. Oh. iya ini mah ngeband banget, guys! Wow! Gue suka ya, antara organik ya guys ya, analog instrument versus digital instrument, itu bener-bener blend-nya mixingnya the best guys, Di sini guys kalian bisa pradit taaa, itu ya guys wow oke masuk 24 x 4 deh, snarenya taaa paaa oh ngeri asik main dynamic, iron cement juga bagus ya guys Si Sony ini gue bagus hmm. Akustik gitar remixnya bagus banget guys ya eh. Nemenin high hat banget di high frequency guys Ini frekuensi nih guys Eh asik gokil kill Pengalaman banget sih Waduh drama up front juga guys In your face banget dan permainan fill in -nya. Fade out guys. Tuh. Baru keluar deh. Ya. Woo. Sound gitar juga asik sih. Tang dang pan pan. asik sih, lick-nya. Wow. Suaranya juga lantang ya guys. Ya. Ini baru pakai delay nih, blend, automate sih kayaknya. hmm, seperenam belas tuh di belakang ada seperenam belas yang cek cek cek cek cek Buat ngebuild ke asumsi gua nih bakalan ke bridge guys. Tuh, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. anjir di drop. Song kitarnya guys. Bener nih maksudnya dia ngetik uh, dari sumbernya kayak dia udah ngetik dia pakai pakai kondensor ya guys, ya. jadi dia nggak dapetin bodi gitarnya guys, dia cuma dapetin high frequency, middle sampai high, nice. Soalnya body pakai keyboard gitu, peng... nabbelin frekuensi ya, guys. nice. Oh, drum juga live kayaknya nih guys ya, ditambah doang. Hih leh. Wuh, main feedback. Grandi banget guys, ya. Terus suaranya lantang itu gue suka, guys. Hmm, udah kayak Afrika Toto, guys. Trum trum. Ping ping. Serius deh, ini 5 pick gue gue gue kayak mikir kayak Toto, guys, ya. Feel-feel gitar kayak Steve Lukather yang main dong. <laughs> oh. Asik. Hmm. Oh manis. Kita di shout gitu guys. Wah, manis. Oh grande guys. Aduh. Kita ulang guys. Let's at lips ya guys. Wow. Wow. Britis ya? Eh? Wow, habis, wah oh, gila, aransemen mereka tuh gila menurut gue mahal sih guys, ini jadi, uh, jadi kayak grande guys ya, rasanya kayak rock British British rock gitu guys ya, kali kalau kalian keren lagu Coldplay udah pasti guys. si ya. Hillsong, The Shaker, apa model-model kayak Coldplay, arah-arah musik kayak arah sana, guys, cuman dia yang bikin Uh, lebih beda ya karena vokalnya guys ya eh. vokalnya itu ad-lib ad-lib sih gokil sih emang pecah banget secara instrumen juga masuk-masuk masuk ornamen masing-masing dari part at first bridge uh, chorus itu mereka bijak banget sih sih, harus ada part gitar akustik gitar itu benar-benar cut bodinya biar lebih shiny itu apa high frekuensi keren sih guys semuanya keren asli oke okay guys kandul dari gue, thank you for watching jangan lupa untuk like share comment di video jangan lupa untuk pencet tombol subscribe channel plak plak-plak